Nyesel banget baru tahu trik ini Ternyata rebus lontong itu cuma butuh Waktu 30 menit aja loh Ini guys. lebih hemat gas, tapi hasil lontongnya Sama seperti yang direbus selama 2 jam Lebih, nah langsung aja ya guys, disini Kang Mul udah siapin cetakan lontong Seperti ini, ini bahannya dari Stainless steel, ini mempermudah banget Proses pembuatan lontongnya ya guys Nah cara penggunaannya, kalian siapin daun pisang Kemudian ini digulung, lalu Dimasukin ke cetakan lontongnya Kemudian gunting daun pisangnya Sesuai dengan ukuran cetakan lontong yang kalian gunakan. Selanjutnya isi cetakan lontong dengan beras yang sebelumnya sudah direndam selama 1 jam dan dicuci bersih. Nah, karena di sini Kang pakai beras pulen, jadi untuk takaran berasnya itu setengah dari cetakan lontongnya ya, Guys. Nah, kemudian ini kita tutup dan jangan lupa ini tutupnya kita kunci. Dan kalau kalian mau pakai beras pera, ini untuk takaran berasnya itu kalian gunakan sepertiga dari cetakan lontong. Nah, ini kita lakukan aja sampai selesai dan buat kalian jangan sampai salah pilih cetak Lontong ya guys, pastikan kalian gunakan cetakan lontong pro seperti ini yang berbahan dasar stainless steel dan ini tebal sehingga tidak mudah penyok. Karena kebanyakan cetakan lontong di luaran itu bahannya tipis dan juga mudah penyok seperti ini. Pokoknya kalian jangan sampai salah beli ya untuk beli cetakan lontong pro seperti ini, bisa check out di keranjang kuning di bawah. Nah langkah selanjutnya siapkan air yang sudah mendidih, kemudian masukkan semua cetakan lontong yang sudah berisi berasnya dan pastikan semuanya terendam air ya. Guys. Kemudian ini kita rebus selama 15 menit Nah setelah 15 menit Kemudian ini kita matikan kompor Lalu diamkan selama 30 menit Dan untuk tutupnya ini jangan dibuka ya Nah setelah didiamkan selama 30 menit Ini kita nyalakan lagi api kompornya Kemudian masak lagi selama 15 menit Jadi total untuk merebus lontongnya ini Cuma 30 menit aja ya guys Ini bener-bener hemat gas banget Nah setelah barusan direbus 15 menit Ini kita matikan kompor Lalu tunggu lagi selama 1 jam tutupnya jangan dibuka ya nah dan ini dia guys hasil lontongnya udah jadi ini selagi panas langsung kita keluarin dari cetakannya ya walaupun direbus selama 30 menit aja tapi ini hasil lontongnya bagus padat sama seperti yang direbus selama dua jam lebih nah dan untuk lontong kali ini Kang Mul sajiin bersama sate ayam lengkap dengan bumbu kacang dan juga acarnya ya guys nah ini dia hasilnya semoga resep kali ini bermanfaat ya guys